...kan upah tahun 2023 tetap mengatur pada PP36. Itu sudah disampaikan hak kita yang kemudian dikurangi oleh Undang-Undang itu. Kita tidak pernah capek untuk menyampaikan itu, kawan-kawan, betul? Saudara, pada hari ini ada tiga tuntutan kita. Yang pertama, tolas menaikkan harga BBM. Yang kedua, tolak 00 undang-undang gempa Yang ketiga, naikkan gempa. Berita 13 persen sampai dengan 15 persen. mete mete mete Marilah kawan, mari kita kabarkan Di tangan kita tergenggang arah bangsa Marilah kawan, mari kita